kalau pata macam ini macam macam buka Eh, AJ. dulu Sudah, sudah ada. kan? Langsung kita cari, ya kan? Mana dia? Iya, kan? Hmm, di mana di situ ada dia? Di situ saya kabur, Bun. Di situ dia, ya kan? lupa, mana dia, ya kan? Stik kewan langsung kita cari ke atas ya, Gan. Dimana ada musuh di situ saya gabur. Jogaks, Gan. Kita pak pakai SKS oke okay, langsung kita cari di ke atas gede ya kan langsung ya kan uh, pakai banyak bacot ya kan langsung kita cari ya kan mau sana di sana ada musuh di situ saya ada Oke, langsung kita cari ke atas, ya kan? Lalu saja nah, Di situ saja Lalu oh. Di mana dia? Terus KABUR! KABUR! Okay. multimik Mati saja, kan? Yuk, ayo, <tuh tuh> ayo kita cari musuh, ya kan? Kita cari musuh, ya kan? Kita cari musuh, ya kan? di sini ada musuh di situ saya kabar ya guys gas ke mana musuhnya oh di sana ada musuh di situ saya nyam nyam ya keot dia guys ayo guys I don't know yuk disitu situ ada di situ saya tangkap ya kan. Di situ saya kau, di situ saya tangga ya kan. Oke dimana musuh ya kan. Ada putih-putih, ada awan. <laughs> Langsung kita ke sana, oke. So, Taga mati gua guys ya gua mati dong Oke okay, lanjut Oke kita sudah ada di Battle Royale bertempur dengan jaya dan di di ke wow ini cepat lah. Alpon mati juga Kaur mati juga kuat aja ya kan <SILENCIO> oke kita sudah ada di dalam Blood It's hit Something that can be Double kill. I'm not gonna Kill. Mati, gue guys. <sluruh> <sluruh> first blood <laughs> First line. Double kill. TRIPLE KILL TRIPLE KILL <sighs> Alhamdulillah a <laughs> Ah, Teman-temanku yang sangat bagus kali. Try oleh. Eh, siapa itu? Nonton, nonton terus guys ayo guys mereka kita di sana mereka guys kita sana guys babak manaswan apa kita di dan mena Kill.